Monotetnya Indonesia, Mungkin lupa tariannya kok, ini nari Bali kok saya tariannya jauh gitu, misalnya gitu. Terus bagaimana untuk oh, kayak bingung mengantisipasinya? Gitu. Iya. Postum, Semua badan-badan ya. badan harus kuat dan ya susah sekali, tapi bagus itu itu apa namanya olahraga yang, <laughs> yang bagus sekali. Wow. Hey, semuanya terima kasih masih setia di channel saya di Jawa Di video ini saya mewawancarai narasumber ketiga dari sebuah grup gamelan di Jenewa. Selain hobinya bermain alat musik gamelan, dia ini juga sangat menyukai tarian-tarian Bali dan tarian-tarian Jawa. Mauna tertia meniaunan Indonesia, mais n'angkiette pas pas que vous verrez le sous en français tout à l'heure. Baik, seperti biasa, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang sedang melihat video ini, tapi belum klik subscribe, dan juga tekan tanda loncengnya, silahkan lakukan sekarang, supaya teman-teman akan mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Penasaran seperti apa obrolan kami? Yuk, kita lihat bersama wawancara saya dengan pemain alat musik gamelan dan juga penari tradisional Indonesia setelah yang satu ini. You guys see my shadow, right? Alors, j'ai vu comment vous jouez du gamelan. C'était impressionnant, vraiment, mais je ne sais pas encore le nom de l'instrument dont vous avez joué. Bon, vous me direz plus tard. En tout cas, avant de commencer, je vous remercie de vous présenter et après, dites-moi quelles sont les difficultés de jouer du gamelan. Ensuite, pourquoi vous aimez le gamelan par rapport à d'autres instruments de musique Et j'aimerais connaître d'autres choses que vous avez à propos du gamelan et des arts indonésiens. Cool Ok. Alors, c'est parti Euh, quelle oh, okay. langue je, je fais, enfin, mélange vous. Ah oui, oui, bien sûr Vous pouvez parler bahasa et français parce que j'ai entendu que vous parlez indonésien très bien ainsi que le suisse-allemand. Faites-vous <rire> Allemand Vous ah. parlez allemand suisse -allemand. Bon, c'est parti <rire> Ok, oh. alors... Um, euh, non, moi, c'est Amandine. Oh euh, c'est euh, Asli Genewa. Um, dan sudah berapa lama ya saya belajar gamelan um, mungkin 10 tahun tapi saya saya penari Bali jadi uh, saya saya sangat tertarik dengan gamelan juga karena itu ya um, karena penari harus harus menjiwai uh, ya begitu gitu, ya jadi saya dan saya suka gamelan Bali karena dinamis ya dan saya suka karena cepat dan ya agak susah karena harus um, apa hafal semua uh, dan ya yeah, susah sekali karena cek, cepat sekali harus um, ya dan persis juga dan persis uh, sangat penting sekali ya, ya, ya, tadi ya. saya lihat uh, bagaimana kamu memainkan kalau menurut saya sendiri ya. itu sangat wow sangat sulit sekali ada yang ya. dipegang ada yang dilepaskan ya, ya, ya, ya dan karena cepat tidak boleh Uh, lupa nomnya ya. ini apa namanya uh, ini, yang kamu mainkan uh, ini ya. ini gangsa namanya gangsa, ya. gangsa. Ya, yang besar uh, ya. yang paling besar ini kayaknya yang ini kecil uh, dan... ini ini kamu bisa main juga yang ini ya ini lebih sama oh ya sama, sama. Ya. Oh. Ya. ada yang ada yang lebih, lebih besar lagi kalau kalau Tari Bali uh, dari umur 6 tahun, ya. Menarik sekali, wow, ya, guys! Kalau ada yang uh, butuh, misalkan, penari, <laughs> bisa kontak ke Amandine ya. Oh, iya. ya Karena dia penari Bali, uh, ya. Tarian-tarian Bali sendiri oh. itu ada berapa yang bisa uh, Amandin, uh, misalkan, kuasai atau bisa terangkan uh, uh, tari Bali, ya? ya sepuluhan kayaknya ya wow. nah, tari Jawa juga beberapa tari ada, Jawa bisa du, ya eh, sedikit lupa tapi ada tiga yang saya belajar ya. terus yang paling sulit dalam permainan gamelan ini um, di uh, note atau dalam atau konten mungkin lagu atau judul titalnya apa sih yang paling sulit menurut Amandine? Uh, gamelan ya iya untuk gamelan ya? sebelum saya lanjutkan Problem menari ini mari kita lihat mencuplikan permainan gamelan dari Amadin. Ya, ini yang tadi Sekar Ginota itu agak susah. Sekar Ginota, yeah. opening ya. Yeah, untuk susah. pembukaan, yeah. Udah susah. Bagaimana kalau sudah? Apa permainan ini intinya ya? Oh, hmm, ya. Ini bukan saya ya. Demat cepat sekali, dan kami sedikit pelan juga karena masih belajar. Tapi kalau apa tempo yang biasa, yang yang seperti Bali, hmm. gila. Energetik sangat <laughs> ya. ya. ya, ya, ya, Ada, ada, ada musiknya. Bali, ya. Lebih. Lebih suka mana antara permainan gamelan Bali dan gamelan Jawa? Uh, menurut saya beda sekali ya. Ya tidak sangat beda tapi yang Jawa agak apa lembut, lembut, dan okay. seperti apa ya um, bagus untuk uh, relax santai seperti terapi ya seperti terapi ya itu bagus sekali. Oh. Yang ini lebih saya suka karena cepat dan challengenya challenge nya juga lebih lebih susah. Lebih susah ya, lebih ya. menantang ya. ya, ya, ya. Permainan uh, apa notenya? ini apa namanya sih uh, kalau ini gam Gangsa. Gangsa. Gangsa. Gangsa. Gangsa. Gangsa, nama sendirinya ini apa kayak gini? Elemen-elemen ini? Down, down, down, ah. down. Okay. down. Kalau bahasa down. Yeah. Oh. Ah, down. Kalau bahasa Indonesia, moving <laughs> <Bali>, Wow, bang. <laughs> <laughs> Amanda, untuk terakhir, mungkin tidak terakhir. Tadi uh, disampaikan juga kamu uh, apa namanya uh, bisa tari Bali sampai sepuluhan dan juga Jawa mm -hmm. yang paling menurutmu um, menantang untuk tarian mm -hmm. ya jenis tarian jenis tarian yang mana kira-kira menantang ya? menantang challenge ya uh, Tre très... hmm. hmm. mungkin untuk saya tari Jawa yang mana ah. iya karena karena saya belajar tapi waktu Ya masih teenager ya. Kalau tari Bali sudah dari anak kecil jadi lebih lebih natural untuk saya. Lebih tahu. Lebih tahu. Lebih gampang ya. Langsung dapat gerakannya. Tapi kalau tari Jawa ya beda. Dan saya kalau saya menari Jawa ada stylenya Bali. Oh okay. Jadi harus ya harus <laughs> tari ya. Pernah enggak? Ya. Pernah nggak dalam uh, suatu uh, performance? Mm -hmm. um, lupa atau ya mungkin lupa tariannya kok ini nari-bali kok saya tariannya jauh gitu misalnya itu Terus bagaimana untuk oh, meng bingung mengantisipasinya bingung gitu. iya. Atau ada improvisasi di dalamnya? Saya pernah saya pernah sering kali saya pernah lupa gerakannya. Jadi ya apa? Yang penting tidak tidak stop ya. Harus lanjut menari. Ah, itu tipsnya T ya. Tapi ya sering-sering kali saya saya lupa gerakannya. Tapi kalau apa? campur Tari Jawa dan tari Bali tidak pernah saya tahu beda jadinya. Oke, okay. <laughs> benar sekali. Yang, yang menarik yang paling mungkin ada alasan khusus um, kenapa suka banget dengan um, kultur Indonesia atau musik atau tari Indonesia tidak tari mungkin. Seperti tadi yang <laughs> disampaikan oleh um, Pascal, dia bilang, "Saya biasanya sih tari kayak uh, dari Afrika <laughs> gitu, uh, dan kenapa?" Uh, tertarik dengan tarian-tarian Indonesia? Oke okay, itu susah ya pertanyaan M mungkin karena um, waktu saya ke Bali pertama kali saya masih anak kecil mm -hmm. dan saya lihat apa saya nonton uh, apa namanya pentas uh, pentas seni. seni dan untuk saya untuk anak anak kecil waktu uh, itu waktu ya waktu itu um, penarinya cantik sekali dan ya seperti apa namanya uh, putri atau putri ya princess ya princess ya, ya. ya jadi saya oh cantik saya, saya mau menjadi seperti, seperti dia seperti mereka. oh <laughs> dan ya dan untuk anak kecil susah yang menjelaskan ya, ya, ya. merasa saja ya jadi ya. saya ya sampai sekarang saya saya suka -inspirasi, dan ya. inspirasi dan bagus juga untuk badannya kan susah sekali susah menari sekali. Bali matanya ya, ya. ya. ya sus susah karena apa semua Postur, badan ya. badan harus kuat dan ya susah sekali tapi bagus itu itu apa namanya olahraga yang, <laughs> yang bagus sekali wow excellent <laughs> ya kira-kira ya. kalau misalkan ada yang uh, mau kontak sama Amadin nanti bisa saya uh, kasih kontaknya di ini, mm -hmm, ya, di channel mm -hmm. saya ya. ya saya saya punya Instagram ah, okay. uh, namanya, Apa namanya tari Bali Swiss tari Bali Swiss ya yeah. satu kata dan Swiss itu S W I S S yeah, oke okay. seperti Bali Swiss on Swiss, oh, Swiss. Yeah. guys kalau um, ada yang ingin kontak uh, Mandin bisa langsung ke Instagramnya <laughs> ya yeah. keren bukan permainan gamelan Mandin selain jago permain alat musik gamelan dia juga jago membawakan tarian tarian Bali dan tarian tarian Jawa Baik teman-teman, saya akan merangkumnya Jadi uh, Ahmadine ini sudah latihan gamelan sejak 10 tahunan terakhir Kemudian kenapa dia menyukai tarian Bali? Itu karena uh, musiknya atau alat gamelan Bali itu sangat dinamis Dan dia sudah memulai uh, berlatih atau latihan tarian Bali sejak dia masih umur 6 tahun Saat itu uh, dia bersama ibunya berkunjung ke Bali. Di samping menguasai 10 jenis tarian um, Bali, dia juga dapat uh, apa namanya membawakan tarian-tarian Jawa. Kembali kepada gamelan, apa yang menantang dari permainan alat musik gamelan ini? Uh, dia menjawab bahwa uh, permainan musik uh, namanya Sekar Ginata atau uh, permainan gamelan dengan membawakan kayak judulnya Skarginata itu adalah yang sangat menantang bagi uh, Amadin karena uh, banyak konsentrasi dan uh, tentunya tidak boleh lupa dengan permainan gamelannya itu sendiri. Nah, kemudian saya tanya kepada uh, Amadin sebelumnya suka mana atau lebih suka mana gamelan Jawa atau gamelan Bali. Pada dasarnya ya uh, Amadin ini menyukai dua-duanya. Hanya saja menurut dia gamelan Jawa itu baik untuk uh, dipakai kayak santai terapi karena alunannya memang santai uh, agak pelan daripada yang gamelan Bali yang lebih dinamis. Uh, terus uh, saya tertarik untuk mengetahui tarian mana yang paling uh, menantang uh, bagi Amandin Tentunya uh, bagi Amandine tarian Jawa karena uh, dia memulai tarian atau dia mulai latihan tarian jawa itu saat dia beranjak umur dewasa ya atau remaja maksud saya uh, sedangkan tarian bali dia sudah memulai uh, sejak dia berumur atau usia enam tahun jadi bagi dia lebih mudah untuk apa namanya absorb uh, mengerti tentang tarian bali itu sendiri jadi teman-teman jika kalian uh, mencari guru uh, tari bali atau tari jawa di Swiss bisa ke uh, Amandine dia punya Instagram namanya Tari Bali Suisse mes amis, si vous cherchez euh, une enseignante euh, de danse uh, balinese ou javanais, vous pouvez la contacter directement par uh, son compte Instagram uh, ça s'appelle uh, Tari Bali Suisse mungkin ke depannya saya akan mengajak vlog bareng sama uh, Amandine ini dengan uh, topik atau beberapa topik yang menarik. Yeah. Well, terima kasih banyak, Amandine Sama -sama. Uh, untuk uh, apa namanya pemberian informasinya mm -mm. sangat menarik sekali apa yang kamu pelajari teruskan terus. Ya, yeah? oke okay, semuanya terima kasih. Baik teman-teman, thanks a lot for watching this video. I hope that you guys like it. Your comments, your feedbacks are welcome. You can also share it with your friends. Thanks what for watching. Once again, I'm Didi Rujavani. See you again next time.